bro kita nyobain uh, Jackson ya bro kita coba Jackson bro Jackson battle Jackson your thank Jackson <laughs> welcome Jackson tapi kayaknya saya noob bro terlalu noob sering kalahan ya bro saya nyobain Jackson bro kali ini saya nyobain Jackson Astaghfirullahaladim Bro Ben, duluan pertama lagi, Bro. Upgrade mahal-mahal. Kalau kalah, yo astagfirullahaladzim, ya bro. Gue buat sendirian. dia keroyok bro, dia keroyokan bro. Enemy armor is damaged. Dia keroyok bro. Maaf bro, dia keroyok bro. Oh, bro, dia keroyok. ya Allah, apa ngapa-ngapain gue anjay Kansir ku Oh, Saya belum ngapa-ngapain bro serius Malu saya Aduh malu re Malu malu malu malu Bro, malu saya belum ngapa-ngapain, anjir. Destroy Asis. Belum juga ngapa-ngapain. Tapi, hey, by the way, saya makasih banyak buat teman-teman saya yang udah... Uh, yang udah berjuang untuk... Apa namanya? Untuk... Tempur dalam game ini, bro. Yo, Nicky Rose, Sama Bang Tat... Tat seribu enam apa ini bro saya belum ngapa-ngapain rek serius belum ngapa-ngapain gak tahu ini maksudnya apaan oke bro come on lagi oh. alhamdulillah bro nyobain Jackson belum ngapa wey man oh, tapi ada yang pakai Wolverine juga ya, Bro Jackson, oke okay. ada Jackson juga, Bro oh, ini di bagian ini saya biasanya kalah kalau di sini saya biasanya kalah, Mek keseringannya gitu karena, lawan itu biasanya kalau di bagian ini dia muter keseringannya gitu ya yang saya temuin kalau di medan perang yang ini, Bro. Hehehe, ha, Cafe. Satu nongol, men, satu nongol, men, satu nongol, men lu mana? juga Mantep banget itu! Gue tatarin Plakon dia maju re Oh, sorry sorry sorry sorry. Gua kena nih, gua kena nih, gua kena nih. Eh, Bro. That bro wicked. Bro, sorry sorry sorry, gua kena nih, gua kena nih, gua kena nih, gua kena, gua kena. Gua kena. Again, bro. Sekali lagi, saya nyobain sekali lagi bro Sekali lagi ya Bro, nol Aduh Aduh ini Jackson, lagi men, once again, kita once again bro Aduh, eh di bagian ini, nggak usah kemana-mana Sono bro, sono, dia ada yang kesono, coba deh, coba deh, percaya sama saya nyelem bro tadi bro sorry tank saya nyelem oh normal oke kita coba tembak jauh tembak jauh Enemy is Dead mana mana mana as bro di Incerbu. Dia empat men. Sorry sorry sorry sorry, gua kena gua kena. Serah Men. Men. Ini tidak bisa terjadi. Oh. Men. Sakit banget, coy. Sakit re, re. Sakit, sakit. Oke. Okay. Belum nyampe bro. Satu lagi saya dapat bundel. Jackson, one second. Upgrade apa ini bro? Jackson sekali lagi bro, sekali lagi kalau kalah emang dasar saya yang dup dup ya bro ya ah, udah perut lapar lagi bro Aditya Dani, main ini ya, ah, ketemu ketemu yang ini lagi Kety Ntar bro Your team is getting victory point From PES Oke okay. no, no, no, no, no. Hai, hai, lo hai, hai, bro hai, hai, bro, hai, shot. hai, hai, perhatiin yang belakang bro. Oke, okay, thank you. Wih uh, nih tank, tanknya. Uh. Mantap banget, Bro. Waduh, Bro punya gue kecil banget, re Ajir. Ini gede banget, bro Tapi hati-hati, bro Biasanya ada satu Apa namanya Mana? Oh, Kita double, bro Satu lagi bro Ini loh Maafi mas Gak ada bro nggak nyampe nggak nyampe nggak nyampe. Nggak nyampe bro oh lo victory seribu victory point okay. m jackson Belum nyampe ya, bro? Oh ya belum nyampe, bro. Belum nyampe. Aduh, bro, nih, saya startnya nih. Victory 155, di nya 167, itu total tank saya, bro. Total keseluruhan, bro, bro. <laughs> Bro, bro, saya kalahnya banyak banget, bro. By the way, saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi di channel ini. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bro. Tetap sehat di sana, sehat-sehat selalu ya, bro. Jangan lupa makan, jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa, pokoknya jangan lupa ngelakuin hal-hal yang baik untuk hidup ini ya, bro. Uh, satu lagi, bro, uh, kalau teman-teman ada rekomendasi tank rekomendasi tank di tier enam info-info bro ataupun di tier ketujuh bro tier ketujuh info-info ke saya bro eh, kasih di kolom komentar karena saya noob banget bro masalah kayak gini masalah hal kayak gini nub kalau main satu kali menang satu kali kalah satu kali menang satu kali kalah selalu begitu nanti dua kali kalah satu kali menang dua kali kalah satu kali dua kali kalah satu kali menang terus begitu aja bro waduh bro nggak nggak pernah seterusnya menang bro saya nggak ngerti, saya belum terlalu jago dalam game ini, tapi saya ingin terus berlatih, bro, di game ini, bro. Oke, saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel ini. Mudah-mudahan kalian murah rezeki, uh, seapapanya dimudahin sama Allah, uh, mudah-mudahan hidupnya diselal di di... Datangkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Bro thank you ya bro terima kasih banyak bro Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye see you bro Selamat bermain game Eh ngantol bro